Bye. <laughs>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 Di kabar pertama ini ada info untuk kita semua warga konohan nih persahabat ya Bahwa nanti malam didealasi kejuara itu akan duet bareng dengan rara lidah ya Wah, akhirnya adek kakak ketemu juga nih satu panggung dan bisa duet bareng nih persahabat ya Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dimudahkan urusan dari idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabatnya makin gak sabar tentu ini ada informasi dari RCTI yang diunggah oleh Bang Ariel Laufdar persahabat ya kita lihat di situ ada bintang tamu Dede Alessi kejora dan Rara Lida nih persahabatnya yang akan mengisi acara tersebut tentunya nanti malam jam 18.00 waktu Indonesia Barat jangan sampai lupa ini live persahabat di RCTI mudah-mudahan haus tidak juga mendapatkan piala penghargaan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah, jangan lupa malam ini ya semoga selalu ada rezeki amin semangat tuh mudah-mudahan saja ini LSI bisa membawa pulang piala penghargaan di acara AMI Award dan dikabarkan juga sih tentu di LASI akan memenangkan penghargaan Amin dan kita lihat di kolom komentar banyak dukungan banyak respon yang sangat positif dari para fans yakni dari akun Aldera Syagasta mengatakan Bismillah, Dede pulang bawa piala Amin Ya Allah, Amin doakan selain terbaik mudah-mudahan Dedek Alesti bisa bawa piala penghargaan dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat tersebuh unggahan terbaru nih ya, vitamin bahagia dari K Eric Latif di akun Instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan video persahabat ya bareng di Dede si cantik kita tuh aduh gemes banget ya Dede Elasti masya Allah semakin hari semakin tampil cantik apalagi melihat senyumannya kita tentunya merasa bahagia kita lihat di kalimat caption ini dituliskan oleh K Eric Latif. Long time ya, adik cantik Adik Kejora Selalu ceria dan seru dan ramah Dari dulu tuh persahabatnya. Simak perhatikan Kak eri mengatakan Dede Lesti itu selalu ceria Dan seru dan ramah Dari dulu tuh persahabatnya. Ini poin besar banget nih Untuk idola kesayangan kita Masya Allah suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Yang kita dapatkan Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh Baik untuk semua banyak orang juga banyak dibanjiri komentar Dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Rosa Anskles24ler mengatakan gemel cantiknya Lesti, tuh persahabat ya Kalau <telah> kecantikan jangan diragukan lagi, apalagi suara Wow, tentunya kualitasnya luar biasa Selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua Dan ke kabar berikutnya, sahabat kita lihat juga Di sini ada sebuah unggahan komentar nih persahabat Yang diunggah oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore yang mengunggah sebuah percakapan komentar dari fans dari Leodra nih persahabat ya. Perhatikan dari akun Zia Maiz. Ini salah satu fans Leodra persahabatnya mengatakan. Let's Love, please bagi-bagi ke Leodra. Les udah sering ngeborong piala sekarang gantian sama adeknya. <laughs> ada balasan juga nih persahabatnya dari akun putri Insya Allah kalau rezeki leodera Alhamdulillah kalau Lesti Alhamdulillah tujuan sahabatnya adem banget ya melihat komentar yang selalu ramah persahabatnya Masya Allah fandom Lesti kuat gas tuba luar biasa memang leslar ini selalu saja kompak dan selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan kita lihat juga nih, komentar dari akun Asran Kaf, Lesti ngegas ke satu, barbar bar banget nilai selar katanya tuh <gif> Ngeri dah kalau lawan ini, ikhtiar aja dulu katanya tuh Wow, yuk kita nanti ya, tunjukkan kembali kekompakan kita Mudah-mudahan selalu kuat, selalu kompak untuk mendukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan Lesti maupun Rizky Bilar Ada kalimat kesan juga ini tuliskan dalam postingan tersebut oleh Lesti Bilar Galeri Underscore Fans Leondra best ya bersaingnya secara sehat Adem baca komen-komennya tetap semangat ya guys Hei, itu persahabat ya. Hingga banyak dibanjiri komentar juga nih Ada komentar dari akun Halimah Aquarius 02 mood banget ini yang dinamakan persaingan yang bikin adem tuh ini baru persahabat ya bikin adem banget mudah-mudahan selalu seperti ini dan tentu tetap optimis satu tujuan untuk mendukung yang terbaik Lesti dan pilar dan apalagi persahabat ya perhatikan memang tentu dedek Lesti dinominasi female singer of the year ini berada di posisi pertama tentunya di atas Lyodra persahabatnya dengan perolehan poin 236.596 poin tuh persahabat ya Memang luar biasa, ceder banget nih Emang kekompakan dari fans sejati Leslar Dukung terus persahabat ya artis favorit kita Dengan mendengarkan atau aktifkan NSP lagu dari artis favorit kita tuh persahabatnya. Dan ke kabar selanjutnya ada sebuah unggahan juga nih persahabatnya. ya yang mana dari akun l2w.id yang mengunggap sebuah postingan congratulations Benz Advertising Ifrah Hybrid Business Expo Wow Alhamdulillah rajasi salah satu resto milik kakak Bilar yang tentunya berkolaborasi dengan kokris dan kolas ini menjadi the winner dan advertising persahabat ya, memang luar biasa nih kesayangan, mudah-mudahan selalu membanggakan selalu sukses dan selalu dimudahkan apapun yang dilakukan dan kita masih menunggu kejutan vitamin bahagia selanjutnya jangan kemana-mana, tonton stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru ter selanjutnya ini adalah informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar Bang mengucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh